Nah, jadi di video ini kita akan bahas tentang bagaimana cara kita bisa menghasilkan saldo dana di aplikasi teman ya. Nah, jadi untuk aplikasinya di sini kita lakukan penarikan ke aplikasi toko kripto lagi teman ya. Karena di sini kita akan melakukan penarikan koin TRX. Nah, di mana di sini kalian bisa lihat sendiri untuk koin TRX saya ini sudah saya jadikan USDT teman ya dan jadinya itu 22.400. Nah, di mana di sini untuk saldo di RX saya itu sudah kurang temannya dan sini sisanya 52 di atau setara 47.000 Nah, dimana mana di sini saya akan lihatkan bukti penarikan saya di aplikasi-aplikasi penghasil di RX temannya setiap hari saya melakukan penarikan. Nah, dimana mana di sini saya akan di video ini saya akan share satu aplikasi yang sudah sangat lama saya mainkan dan sampai saat ini itu masih terbukti membayar. Nah, jadi di sini kita langsung saja masuk ke aplikasinya teman ya kalian bisa simak saja videonya nah oke jadi di sini saya itu sudah ada di dalam aplikasinya teman-teman ya nah dimana untuk nama aplikasinya itu adalah aplikasi new century seperti ini nah dimana di video saya sebelumnya itu saya sudah Melakukan penarikan 3,2 juta temannya di aplikasi Neosentury ini Nah jadi selang beberapa bulan saya itu sudah melakukan penarikan beberapa kali lagi Dan hari ini saya akan update lagi apakah aplikasinya masih terbukti membayar atau tidak temannya Karena untuk aplikasi ini banyak sekali yang melak me memainkannya temannya dan bermain di aplikasi ini dan menghasilkan uang Nah, di mana di akun saya ini setiap harinya itu menghasilkan 5800 koin TRX, dan saya bisa mendapatkan 5% per hari, teman. Ya, jadi ini sangat lumayan sekali. Nah, lalu di sini cara mainnya itu sangat mudah, teman. Ya, sebelum saya jelaskan cara mendapatkan saldonya, di sini saya akan melakukan penarikan terlebih dahulu di akun promosi. Nah, di akun promosi ini kita klik saja transfer. Nah, di akun promosi ini itu saldo saya ada 446. Nah, jadi di sini kita coba hitung nah di sini kita lihat dulu harga TRX-nya temannya harga sekarangnya ini kita cari dulu TRX-nya sini kita pilih TRX nah harga sekarangnya itu sembilan ratus sembilan teman ya nah jadi di sini saya ada empat ratus TRX nah jadi kita hitung saja empat ratus empat Nah, dikali 909, maka jika saya lakukan penarikan, saya akan mendapatkan 405000 teman ya. Ini sangat-sangat mantap sekali menurut saya. Jadi, silakan saja kalian mainkan aplikasinya. Nah, caranya di sini kalian bisa langsung saja daftar, linknya sudah saya sediakan di deskripsi. Nah, jadi di sini saya akan langsung live penarikan, temannya Saya akan melakukan penarikan di hari Sabtu 5 Februari. Jadi, aplikasi ini itu sudah sekitar 4-6 bulanan, teman ya aplikasinya dan sampai sekarang itu masih terbukti membayar. Nah, di sini saya akan klik 446, kita transfer. Nah, ini sudah sukses dan sudah berkurang. Nah, selanjutnya di sini kita klik yang penarikan. Nah, kita klik saja penarikan di sini. Nah, saldo saya ini ada 447 teman ya. Nah, cara melakukan penarikannya di sini kalian bisa masuk ke aplikasi toko kripto lagi. Nah, lalu kita masuk ke menu dompet, lalu di sini kita pilih TRX. Nah, di TRX ini kalian bisa lihat sendiri ya saldo saya ini ada 452 TRX saja. Nah, di sini kita klik menu setoran. Nah, di sini kita klik setoran. Jadi TRX ini bisa kita tukar ke saldo dana teman ya. Nah, di sini kita salin saja alamatnya nah setelah itu di sini kita kembali ke aplikasi Nusenturinya lalu di sini kita masukkan jumlah penarikan kita saya akan masukkan 447 karena di sini sudah saya 447 nah lalu di sini kita tempelkan ke alamat penarikan yang kita salin di toko Crypto tadi lalu di sini kita klik saja penarikan lalu kita klik yes nah ini sudah berhasil teman ya nah jadi di sini sekalian perhatikan saya apa, saya itu melakukan penarikan di jam lewat 29 teman ya. Jam 6 lewat 29 menit. Nah, jadi sembari kita tunggu penarikan kita berhasil, sini saya akan jelaskan cara main di aplikasinya. Nah, yang pertama-tama di sini kalian bisa langsung saja daftar dulu teman ya. Caranya kalian bisa langsung saja klik link yang sudah saya sediakan di deskripsi video ini. Nah, nanti akan muncul seperti ini, kalian bisa langsung saja masukkan nomor handphone yang ingin kita daftarkan. Nah, lalu kita buat kata sandi, konfirmasi kata sandi, lalu di sini kita masukkan cacanya nya ke sini. Nah, setelah itu kalian klik saja yang sign up. Nah, setelah itu di sini kita login menggunakan nomor handphone yang kita daftar tadi, lalu kita masukkan password yang kita buat tadi. Nah, seperti itu. Lalu kita klik saja login. Nah, jika sudah, nanti tampilannya itu akan terlihat seperti ini, teman. Ya, nah, jadi di sini banyak cara mainnya itu sangat simpel. Yang pertama-tama, di sini kalian akan mendapatkan 1000 TRX. Nah, nanti akan ada saldo kita 1000 di sini. Nah, tapi itu belum bisa kita WD, temannya atau belum bisa kita tarik, melainkan kita harus melakukan deposit terlebih dahulu. Nah, di sini sudah masuk, teman. Ya, di sini kita coba lihat dulu, sudah ada notifikasinya. Kita lihat di sini, kita coba refresh di sini. Nah, kita coba refresh saldo kita TRX-nya dan di sini sudah masuk teman ya. Nah di sini kita coba lihat di riwayat. Dan di sini kalian bisa perhatikan dan lihat di sini sudah masuk 447 TRX statusnya sudah berhasil. Nah, ini ada jamnya, jam 06 lewat 30. Nah, jadi hanya beberapa menit saja teman ya. Cukup 2 menit, 1 sampai 2 menit saja saldo kita sudah masuk. Kita dapat lagi 400 ribu rupiah hanya hitungan menit saja. Ini sangat mantap menurut saya. Jadi di sini kita langsung saja kembali ke tutorialnya. Nah, di sini yang pertama di sini kita harus melakukan deposit. Nah, di sini kita lihat ya. Kita klik di isi ulang saya. Nah, di sini kalian bisa perhatikan, saya itu hanya melakukan deposit 40 TRX saja, saya bisa menghasilkan jutaan rupiah dari aplikasinya. Nah, caranya di sini kalian bisa klik saja menyetorkan jika ingin bermain. Nah, lalu di sini kalian bisa langsung saja copy alamat address yang diberikan nah lalu di sini kalian bisa masuk ke toko kriptonya kalian klik Rx lalu kalian klik penarikan nah lalu di sini kalian bisa tempelkan alamat yang kita salin tadi lalu kalian bisa melakukan deposit berapapun bisa teman ya minimalnya itu 5 Rx tapi bisa lebih nah sesuaikan saja modal kita nah setelah itu nanti kita langsung bisa melakukan claim teman ya kalian klik saja yang menerima di sini. nah nanti kalian akan mendapatkan 5% Per hari nah, kalian bisa melakukan penarikan setiap harinya juga. Nah, jika kalian sudah melakukan deposit ini, langsung bisa kalian tarik. Kalian klik saja yang "Penarikan" di sini, lalu kalian bisa tarik saja semuanya. Nah, seperti teman ya. Nah, lalu di sini, jika kalian bertanya di mana saya mendapatkan untuk saldo di promosi ini. Nah di promosi ini itu kita bisa dapatkan dari rabat atau dari penghasilan teman yang kita undang ya. Nah jadi jika kalian pintar mengundang teman, kalian bisa titik, klik titik tiga yang di sini teman ya. Kalian klik saja. Nah lalu nanti kalian kalian klik saja yang bagikan di sini. Lalu kalian bisa share saja ke media sosial seperti WA, Facebook ataupun ke Telegram. Nah nanti di sini kalian bisa langsung saja salin alamat, address yang ada di sini. Nanti kalian akan mendapatkan keuntungan dari Orang yang mendaftar lewat link kita Nah seperti itu teman ya Nah oke okay, mungkin itu saja untuk aplikasi ini Itu 100% terbukti membayar Dan aplikasinya itu sudah Hampir 6 bulanan teman ya Nah, jika kalian tertarik untuk main di aplikasi ini dan menghasilkan uang seperti saya, kalian bisa coba saja linknya sudah saya sediakan di deskripsi video ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga saja bermanfaat bagi teman-teman semua dan semoga saja kalian bisa mendapatkan apa yang kalian cari dan mendapatkan uang dari aplikasi yang saya berikan ini. Oke, akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.